ada jangan jangan berekspektasi tinggi idola lo juga manusia Kadang-kadang kita kan yang attracting kita sama sesuatu, itu kan sesuatu yang bagus-bagusnya. Dan kita lupa, kalau mereka manusia juga, mereka bisa merasakan kebangkrutan, mereka bisa marah, mereka bisa ngamuk, mereka bisa melakukan sesuatu atau make decisions yang nggak bagus. Dan part of growing up, bagian menjadi dewasa itu adalah lu melihat itu dan you're okay with it, because you know you also have lost. Right? Hmm. Sebagai seorang manusia. Hmm. Jadi, orang yang masih ngarep idolanya ini 100% sempurna, itu orang yang belum dewasa. Hmm. Seperti anak kecil yang lu menganggap orang tua lo tuh perfect banget gitu. Gak bisa hmm. membuat kesalahan. Karena kalau lu udah grow up, lu udah ngerti manusia itu hmm. seperti apa. Hmm. Dan that they can go up and down and up and down. Hmm. And they will do shitty things. Selalu negatif thinking ketika Rizky pegang HP dan telepon telponan itu adalah perilaku para fans yang kurang dewasa ataupun marcona yang sok tahu dan atur atur kehidupan Leslar tentunya. Gimana? Hari ini gimana bang? Bah, bang? Ya. Ya, bang? Bang? Bang? Bang? Bang?